Saya Alep pemalimun umur 47 tahun pekerjaan saya sebagai nelayan ketika saya hanyut yang hari pertama kan hari Senin awalnya saya hanyut ini hari sudah hari Senin sudah mau hampir malam Senin duhur seasar saya kerja selalu gitu saya pemikiran saya cuma Allah saja yang bisa membantu saya begitu saya rasa lapar saya ambil segenggam jagung titi ini saya makan kering. Air juga sudah tidak ada lagi. Akhirnya masuk malam, malam yang ke malam ke Selasa, malam kedua. Saya juga makin jauh, makin jauh. kelihatan pula juga tidak kelihatan lagi. Hari Selasa siangnya, saya lihat satu kapal satu, satu kapal satu besar kapal besar ini, pokoknya nah dekat dengan saya saya saja. Ini. Begitu saya ambil kain panggil mereka, tapi mereka mereka juga tidak dekat dengan saya kalau besar mereka dekat dengan saya, saya saya, besar saja besar saya naik saja mereka. mereka. Kalau mereka besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar malam Rabu saya juga bekal yang saya makan tinggal sedikit saya kasih habis itu bekal ini yang masuk maghrib saya kasih habis bekal selesai makan saya sholat maghrib sehingga habis sholat maghrib saya juga berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan Ya Allah tolong kalau bukan Allah siapa lagi yang bantu saya sekarang akhirnya Selesai salat maghrib, ada dua motor mengarah ke saya, sehingga saya panggil dia dengan suara senter. Bapak, Bapak tolong saya, Bapak tolong saya, Bapak saya so sudah keempat malam, ini malam, Bapak. Saya hanyut ini. Sekarang posisinya malam kami saya jumpa dari motor itu. Akhirnya motor juga mendekat-mendekat. Langsung juga saya senter sampai bodi, jangan sampai diketahui dengan saya. Jangan saya saya orang jahat, saya senter bodi ini. Muka depan, muka belakang, mereka juga lihat motor, bodi saya, jago saya, saya, saya sendiri. Sehingga mereka juga berani, saya Bapak, jangan takut, saya ini orang baik, Bapak. Saya ini macet, sudah empat malam, ini malam, Bapak. mesin saya rusak. Dari tolong saya, Bapak. Akhirnya mereka mendekat. Langsung mereka tanya dengan saya, punya Bapak, dari mana? Saya dari Adonara. Adonara sagu, Kak? Iya, Bapak. Langsung mereka lempar tali ke saya. Saya ikat di ujungnya, sambil ambil ikat di body, Mereka tarik saya ke atas. Masih dalam bodinya mereka, sehingga. Duduk, mereka bilang ini, biskuit juga bungkus dengan botol, botol aku besar satu, kamu minum, makan biskuit tantahan saja. Nas juga sudah habis, kita makan. Jadi bapak makanan, saja, makan ini tanpa saja. Dan sehingga mereka putar ke belakang, mereka bilang ke temannya motor yang satu, bilang, kamu lari duluan. Saya antar bapak ini ke sagu dulu. Saya punya tidak bisa lagi, masih juga sudah rusak. Budi juga sudah tidak bisa lagi karena pengaruh ombak besar sehingga tidak kuat lagi, Budi. Saya sangat mengharapkan kepada Badan Wakaf Al Qur'an supaya bisa menyumbangkan motor ketinting pada kami. Jadi saya sangat mengharapkan kepada Badan Wakaf Al Qur'an supaya memberikan bantuan untuk kami.